mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, persahabat kita awali dengan postingan dari pusaka FM Sukabumi. Kali menginformasikan ada lagu Lesti yang masuk top 10 dangdut pusaka edisi hari ini, persahabat. Masya Allah, insan biasa masuk di nomor 4 top 10 masuk di posisi keempat. Ini keren banget, persahabat. Ya. Alhamdulillah, lagu Lesti. Begitu fenomenal, begitu viral di mana mana Kita makin bangga, makin kagum Dengan Lesti Kejora, Masya Allah Begitu banyak dukungan dan support yang diberikan Mudah-mudahan terus berkarya untuk benda Lesti Dan memberikan karya-karya terbaik dan karya terbarunya Kemudian juga berikutnya ada cidukan vitamin terbaru hari ini Wah, wow, Masya Allah, ada potret kebersamaan Leslar Dengan orang-orang hebat Kali ini ada Rudy Salim juga bersahabat yang meetingnya bareng Rudy Salim Bersama orang-orang hebat Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan Semoga dilancarkan semuanya Hanya doa terbaik yang selalu kita berikan Untuk idola kesayangan kita Kita lihat di sahabat kalimat caption yang ditulis oleh Kak Rosa. Masya Allah dimanakah mereka? nih? pertanyaan, nih. ada yang tahu gak nih? Lesti Rizki Pilar Ini lagi di mana? kita lihat di beberapa tanggapan jawaban diantaranya persama dari akun Instagram enjum suhartian skor mengatakan Masya Allah semoga diberikan lancaran segala urusannya leslar Amin ada juga tanggapan dari Tati Des 21 Masya Allah apapun itu semoga yang diniat baikkan dilancarkan sukses menjadi berkah dan mereka selalu lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ada juga persahabat ya tanggapan dari akun Instagram dani kefadiana dimanapun mereka berada semoga Allah senantiasa melindungi mereka dari orang yang berniat tidak baik dan hal apapun yang tidak baik Amin. Wow, ada juga persahabat yang salfok banget nih, komentar dari Mukminatini, situ mengatakan rapat konsernya Bu Les. wow, apa mungkin mereka lagi rapat mengenai konsernya Lesti? Aduh, doakan terbaik saja persahabatnya, apapun segala urusan yang dilakukan oleh Leslar, Bismillah, mudah-mudahan lancar dan semoga ada kejutan, ada kabar baik buat kita semuanya. Berikutnya juga kita lihat di postingannya Rudy Salim, ini baru saja juga mengunggah potret persahabatnya Momen Meeting bareng Lesti Rizky Bilar, namun yang di-take hanya nama Rizky Bilar dan Lesti Kejora saja Wow, ini kita masih menunggu spill berikutnya persahabat, ya doakan Mudah-mudahan lancar semuanya, doakan yang terbaik pokoknya untuk idola kesayangan kita Kemudian juga untuk berikutnya, persahabat, kita lihat ada artikel dari Akun Health 500, daritan selebriti yang turut ajak anak berangkat umroh. Di antaranya ada idola kesayangan, Rizky Billar dan Les Keciora, selebritis yang turut ajak anak berangkat umrah Alhamdulillah, persahabat, ya, Abang L, ini sudah dua kali berangkat umroh. Kita makin bahagia sekali, luar biasa. Komentar pun begitu banyak diberikan untuk Leslar. Diantaranya dari akun Instagram Aisyah Faridah mengatakan, masya Allah, Fatih baru satu tahun sudah dua kali pergi Umroh, semoga kita bisa pergi Umroh bareng keluarga, amin. Masya Allah. Ada juga persahabat tanggapan dari Indah Rashid 88. Masya Allah, BBL baru satu tahun sudah dua kali Umroh, semoga rezeki dan nular, amin. Mudah-mudahan tersahabat rezeki idola kesayangan kita bisa nular ke kita semuanya. Makin bangga, makin bahagia dengan keluarga Lesnar yang selalu memberikan kebahagiaan. Mudah-mudahan, terasabat kita juga tentunya selalu bahagia apapun segala urusan kita semuanya dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta Amin. Dan pastinya, terasabat kita selalu menantikan, selalu menunggu kejutan dari Les Di Bilar atau stay tun di channel Diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik dan pastinya kabar-kabar spesial dari Lesnar Family. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.